Halo guys, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya Bang Penaskah. Oke guys, jadi video kali ini di sini saya akan membagikan preset Alik Muslim lagi guys. Nah, jadi di sini tuh presetnya yang terbaru yang lagi trend tren di TikTok ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja simak satu persatu satu presetnya. <SILENCIO> Oke selanjut langsung ke preset yang kedua Oke guys langsung lanjut ke lagi ke preset yang ketiga Oke okay guys langsung lanjut lagi ke preset yang ketiga eh keempat ya maksudnya. Anjay aku bohong, bohong. Oke okay guys lanjut lagi ke preset yang ke gue aku hanya enak kentu no Oke guys lanjut langsung ke yang ke-6 Oke guys, lanjut lagi ke preset yang ketujuh. Oke no okay, like okay, guys, lanjut lagi ke preset yang kedelapan ya. Oke okay, guys, selanjutnya lagi ke preset yang kesembilan. Ada, nggak jadi di deh. Gue nyari pengganti lu penuh perjuangan, lu nyari pengganti gua kayak beli gorengan. Murah. Murah. Oke okay, guys, selanjutnya lagi ke preset yang kesepuluh ya. dan memilih Oke okay, guys, lagi ke episode yang ke-11 ya. <San> Oke okay, selanjutnya lagi ke episode yang ke-12. Sesuai orang tapi mungkin gak ada. Oke okay guys, selanjut lagi ke preset yang ke-13 ya. Oke okay guys, selanjut lagi ke presiden yang ke-14. Oke okay guys, selanjut lagi ke preset yang ke belas ya Minnoi Funky wow. Relax Oke selanjut lagi ke preset yang ke-16 ya Oke okay guys selanjut ke preset yang terakhir yaitu ke ya itu ke-17 ya Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya, ada 17 preset seperti biasa untuk link presetnya ada di deskripsi. Oke okay, mungkin segitu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya.